11094 kelas 2C Prodi D3 Keperawatan stikes RS Husada Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai gastroenteritis Apa sih gastroenteritis itu? Gastroenteritis adalah infeksi yang terjadi pada usus atau perut yang disebabkan oleh Juga dikenal dengan istilah flu perut, flu lambung, atau virus perut. Apa ya penyebab gastroenteritis? Gastroenteritis disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, faktor infeksi. Faktor infeksi ada dua, infeksi enteral atau infeksi di dalam saluran. Meliputi infeksi virus yang disebabkan oleh virus rotavirus dan norovirus, Infeksi bakteri yang disebabkan oleh bakteri E. coli dan Salmonella Infeksi parasit yang disebabkan oleh cacing dan protozoa Lalu infeksi parental yaitu infeksi yang disebabkan oleh Tonsilitis, Encephilitis, dan bronkopneumonia. Faktor yang kedua, faktor malabsorpsi, yaitu yang disebabkan karena malabsorpsi karbohidrat, malabsorpsi lemak, dan malabsorpsi protein. Faktor yang ketiga, faktor makanan, yaitu mengkonsumsi makanan basi, beracun, dan alergi terhadap makanan. Bagaimana sih cara penularan gastritis itu? Penular? gastroenteritis dapat terjadi melalui kontak langsung seperti berjabat tangan langsung dengan penderita kebiasaan tidak mencuci tangan setelah buang air dan sebelum makan makan makanan yang sudah terkontaminasi virus atau bakteri dan tidak sengaja menghirup udara atau cipratan air pada saat penderita bersin apa ya tanda dan gejala oleh penderita gastroenteritis berbagai gejala gastroenteritis meliputi demam, keram perut mual dan muntah serta diare gejala gastroenteritis dapat terjadi selama 1-3 hari setelah terinfeksi dan berlangsung selama 1-2 hari atau lebih maka dari itu ayo kita cegah gastroenteritis dengan cara tidak berbagi penggunaan peralatan makan dengan orang lain, menjaga kebersihan rumah, menghindari konsumsi makanan mentah, atau belum terlalu matang, selalu mencuci tangan setelah melakukan aktivitas, dan sebelum ataupun sesudah. Terima kasih.